Manager Barcelona, Safi, dilaporkan mulai berubah pikiran terkait masa depan Frankie de Jong. Sang manajer kini dikabarkan ikhlas melepas sang gelandang ke Manchester United. Sudah hampir sebulan terakhir, nama de Jong gencar dikaitkan dengan Manchester United. Ini tidak terlepas dari keinginan sang manajer, Eric Ten Hag, yang ingin merekrut sang gelandang. Namun, Safi, dalam beberapa kesempatan, menegaskan tidak mau menjual de Jong. Ia menyebut bahwa sang gelandang adalah pemain yang krusial bagi timnya. TV3 mengklaim bahwa Safi kini berubah pikiran. Ia siap berpisah dengan pemain timnas Belanda itu di musim panas nanti. Menurut laporan tersebut, Safi sebenarnya tidak ikhlas berpisah dengan The Job. Namun ia terpaksa melepaskan sang gelandang. Ini disebabkan keuangan Barcelona saat ini sedang terpuruk. Bahkan kabar terbaru para pemain diminta mau potong gaji sebesar 50 Untuk itu Safi harus menjual beberapa pemain untuk meringankan beban keuangan Barcelona. De Jong adalah salah satu pemain yang bakal ia jual Laporan itu juga mengklaim bahwa Xavi juga terpaksa menjual De Jong demi kelancaran rencana transfernya Saat ini Barcelona memiliki dua pemain yang tidak bisa didaftarkan ke La Liga Mereka adalah Frank Esi dan Andreas Kristensen yang bergabung sebagai free agent Selain itu, Barcelona butuh tambahan uang untuk merekrut Robert Lewandowski dari Bayern Munchen. Jadi Safi membulatkan tekad untuk berpisah dengan De Jong di musim panas ini. Barcelona sendiri dilaporkan bakal meminta bayaran yang tinggi ke Manchester United untuk transfer De Jong tersebut. Laporan di Italia mengklaim kalau AS Roma siap menjual Nicolo Zaniolo pada bursa transfer musim panas ini. Sang gelandang diakini mempertimbangkan salah satu dari AC Milan atau Juventus sebagai pelabuhan berikutnya Zaniolo dikenal sebagai salah satu talenta muda berbakat yang dimiliki Italia Setelah muncul sebagai penggawa anyar Roma di musim 2018 19 Tidak sedikit laporan yang mengaitkan Zaniolo dengan klub papan atas Serie A lainnya Ia mengalami banyak momen naik turun selama membela Roma 4 tahun Dua musim perdananya di Olimpico jadi momen terbaik Sementara titik terendahnya terjadi ketika mengalami cedera ACL yang membuatnya melewatkan musim 2020 2021 Momen buruk itu telah terlewati. Musim ini, Zaniolo tampil sebanyak 42 kali di semua kompetisi dan mencetak 8 gol. Termasuk gol penentu kemenangan Gialorossi saat bertemu Feyenoord dalam laga final UEFA Conference League. Sayangnya, gol tersebut tidak membuat Roma yakin untuk mempertahankan Zaniolo lebih lama di Olimpico. Laporan dari Sky Sport Italia menyebutkan kalau klub telah memasukkan namanya di daftar jual musim panas ini Ini keputusan berat, tapi harus diambil oleh Roma Mereka membutuhkan tambahan dana untuk menambah kekuatan skuad Jose Mourinho musim depan Terlebih dengan target yang meningkat usai menjuarai UEFA Conference League Lebih lanjut, diketahui bahwa Roma sedang menunggu proposal dari peminat Zaniolo Mereka hanya bersedia duduk satu meja dengan klub yang membawa penawaran di kisaran angka 50 juta euro klub Premier League Newcastle United dikabarkan tertarik merekrut Zaniolo permintaan Roma seharusnya tidak sulit untuk dipenuhi demak PS sayangnya Zaniolo tak tertarik pindah ke Inggris dan ingin bertahan di Italia kalau bertahan di Italia kemana Zaniolo bisa berlabuh pria berumur 22 tahun tersebut diketahui ingin bermain di Liga Champions musim depan untuk mewujudkan ini Zaniolo berniat pindah ke AC Milan atau Juventus Milan diketahui sudah melakukan pergerakan untuk merekrut Zaniolo. Mereka pernah melayangkan tawaran sebesar 25 juta euro ditambah Alexis Saelemaikers. Sayangnya, proposal klub berjuluk Rossoneri itu ditolak mentah-mentah Roma. Juventus sendiri juga diketahui tertarik memboyong Zaniolo. Seperti diketahui, lini tengah merupakan sektor terlemah mereka. Apalagi Juventus butuh sosok penyambung lini yang baru setelah Paulo Dybala dipastikan cabut musim panas ini. Kendati tertarik, Juventus belum melakukan pergerakan apapun untuk mendatangkan sang pemain. Mereka sepertinya masih memusatkan fokusnya kepada dua pemain, yakni Paul Pogba dan Angel Di Maria.